Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau berbagi informasi seputar kesehatan, dan kali ini adalah produk Indonesia. Namanya adalah tawan liar, ya. Seperti ini produknya, seperti ini. Oke, okay. nah awal mulanya adalah ketika kerja kemarin, itu teman Korea, itu ada ya, pesan ini katanya cocok. Ya umurnya udah 50-60an sih Ngobrol-ngobrol Dia tuh bawa sampel obat seperti ini Terus ngasih foto juga Terus akhirnya aku pesenin Katanya cocok di badannya kan Nah dia butuhnya 2 pakse Atau 2 kotak ini Nah aku pesen sekalian itu 5 Nah ini untuk temen-temen Yang wilayah Ansan ya dan sekitarnya Yang pengen obat seperti ini kalian bisa Inbox langsung di facebook aku Oke okay? Oke, okay guys. Sekian videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu videoku selanjutnya. See you next time, and bye-bye.